Halo semuanya, kembali lagi di Terwardana Channel. Sebelum memulai, ada baiknya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Video ini akan menjelaskan secara singkat mengenai cara kerja terusan Panama. Sebelum memulai, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu terusan Panama. Jadi Terusan Panama adalah terusan atau kanal yang memotong tanah genting Panama sepanjang 82 km. Memotong benua Amerika bagian utara dan Amerika Selatan serta menghubungkan antara Samudera Pasifik dan Atlantik. Terusan ini memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar melintasi ujung selatan Amerika Selatan. Terusan Panama menghubungkan terluk Panama di Samudera Pasifik dengan Laut Karibia di Samudera Atlantik. Untuk mempermudah, otoritas terusan Panama mengklasifikasikan lewatnya kapal dengan arah Northbound bagi kapal yang menuju samudera Atlantik dan Southbound bagi kapal yang menuju samudera Pasifik. Untuk menyeberang, umumnya sebuah kapal memerlukan waktu sekitar 9 jam. Di terusan Panama terdapat tiga buah lok, yaitu Gatun Loks, Pedro Miguel Locks, dan Miraflores Loks. Kapal yang datang dari arah Samudra Atlantik akan melewati Gatun Loks dan kapal diangkat setinggi 26 meter ke permukaan Danau Gatun. Kapal kemudian melintasi Danau Gatun sepanjang 37 km dan Gilaard Cut sepanjang 13 km hingga tiba di Pedro Miguel Loks. Sesampainya di Pedro Miguel Loks, level air akan menurun sekitar 9 meter. Kapal kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Danau Miraflores di mana loks terakhir yaitu Miraflores loks berada. Di sini kapal akan diturunkan hingga sejajar dengan tinggi permukaan samudera Pasifik. Total jarak tempuh dari gatun loks ke Miraflores mencapai 80 km. Setiap memasuki loks, kapal akan ditarik oleh semacam kereta dari sisi kanal untuk menjaga posisinya. Nah, itu dia penjelasan mengenai terusan Panama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.